kita lanjutkan diskusi ke arah kelindan antara ikonisitas dan indeksikalitas Dalam kaitan dengan sejarah pembacaan dan penciptaan karya sastra, dalam hal ini yang saya jadikan model adalah puisi, itu merupakan satu pengalaman yang Dapat didekati oleh semiotika. Semiotika lapangan yang sangat luas dan sama sekali tidak diperuntukkan untuk kajian sastra. Karena itu kita sebenarnya sedang meminjam cara pandang yang bukan sastra untuk kajian sastra. Semiotika sebagaimana kita tahu di, diajarkan dan didiskusikan oleh berbagai macam kalangan, baik filsafat, ilmu budaya, mungkin juga psikologi, desain, juga sain itu sendiri. Uh, karena sifatnya yang yang umum dan mungkin semiotika bukan termasuk dalam sebuah uh, disiplin keilmuan yang ajek karena entah batang tubuhnya itu menyangkut kemana mengingat sifatnya yang sebenarnya selalu lentur begitu tapi beberapa definisi komponen-komponen ke semiotikan itu sifatnya memiliki penjelasan yang yang baku, misalnya apa itu ikon, apa itu indeks kemudian juga simbol yang Dikenal masyarakat dunia melalui penalaran-penalaran PORS, -penalaran ditulis pers mungkin beberapa orang menyebutkannya pers. Tapi, kalau kita memakai acuan SEBIOK, menurut SEBIOK, nama tersebut diucapkan PORS. Nah, untuk selayang pandang, barangkali ada yang masih belum mengerti apa itu. Tanda yang sifatnya ikonik dan apa itu tanda yang sifatnya indeksikalitas, saya eh, memakai salah satu referensi dari eh, Sebeok. Ini bukunya. Sebentar. Ya, Thomas A. Sebeok. Yang edisi kedua, sign and introduction, introduction to semiotics. Buku ini dapat dipakai oleh Anda sebagai buku yang menurut saya mudah bisa mengantarkan pada pemahaman mendasar tentang apa itu tanda. Nah, berdasarkan buku itu, kita akan mendapatkan penjelasan bahwa tanda yang disebut dengan ikon adalah. Tanda yang menurut Sebeok dibuat untuk menyerupai, mensimulasikan, atau mereproduksi referensinya. Dengan berbagai cara. Biasanya kata kunci yang dipakai di para akademisi yang sebut dengan ikonisitas itu adalah tanda yang dengan rujukannya punya hubungan kemiripan. Jadi kata kuncinya biasa yang dipakai adalah hubungan kemiripan. Tapi jangan dilupa menurut saya ada juga istilah lain yang bisa kita gunakan yakni mensimulasikan dan juga mereproduksi. Karena sebagaimana contoh karya-karya foto itu merupakan reproduksi dari objek-objek yang difotonya. Jadi foto saya adalah reproduksi dari saya. Foto sebuah apel adalah reproduksi dari apel itu. Foto sebuah lukisan merupakan reproduksi dari lukisan. Uh, begitu banyak contoh untuk kemiripan-kemiripan ini yang merupakan reproduksi dari sumber-sumber asalnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Sebeok tidak sekedar foto. Misalnya dalam kasus Anomatope, yakni kasus terciptanya kata-kata karena peniruan bunyi di dalam bahasa Indonesia misalnya kita mendengar mengenal kata batuk ya batuk itu pada dasarnya kata tersebut merupakan tiruan dari bunyi batuk kata bersin juga sangat dekat dengan bunyi bersin kata dalam bahasa Sunda misalnya banyak sekali daftar kata yang menyerupai bunyinya Misalnya gedeblog itu biasanya benda yang padat, pajak dan berat. Yang kalau jatuh bunyinya terdengar nggak gedeblog gitu ya. Tapi kalau benda kecil seperti jambu misalnya atau burung jatuh itu biasanya bukan gedeblog tapi ageblog gitu ya karena suaranya lebih kecil. Jadi nggak gedeblog lebih besar daripada ageblog. Munculnya dua kata tersebut menandakan bahwa kata-kata merupakan peristiwa ikonik karena merupakan reproduksi dari bunyi yang di yang diambil alihnya ke dalam kata-kata contoh lain yang juga dijelaskan oleh oleh Sebeok adalah aroma-aroma parfum yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai wangi alaminya seperti misalnya ada parfum wangi melati Parfum wangi teh misalnya parfum wangi wangi kopi parfum wangi buah-buahan seperti pisang mungkin ada yang seperti jeruk dan seterusnya itu pada dasarnya oh. adalah parfum yang juga bekerja sebagai reproduksi dari yang diacunya sendiri ya. mungkin ada parfum yang wanginya tidak mengingatkan kita dan pada unsur bauan alamnya sehingga parfum tersebut tidak bisa dikatakan uh, sebagai salah satu contoh anomatope, kayak eh, sebagai contoh ikonisitas. Sebagaimana dalam kata-kata yang antara istilah dan uh, acuannya tidak pernah ada hubungan sama sekali, itu tidak terjadi uh, peristiwa anomatope, seperti hanya kata rumah tidak pernah ada hubungannya dengan rumah. Kata ban tidak pernah menyerupai bunyi ban, misalnya tidak pernah menyerupai bentuk bahan, jadi tidak ada hubungan antara kata bahan dengan bendanya, kata ember dengan embernya, kata rumah dengan rumahnya, kata sepatu dengan sepatunya tidak pernah ada hubungan. Datar kata yang demikian tidak termasuk dalam ikonisitas, tapi termasuk dalam simbolisitas. Karena kita tahu definisi simbol itu apabila antara tanda dan acuannya itu punya hubungan yang disepakati, maknanya disepakati kata rumah disepakati sebagai simbol untuk rumah kata ban adalah simbol untuk ban hari ini kita tidak akan membicarakan simbol terlebih dahulu kita akan fokus pada kelindan antara ikonisitas dan dan uh, indeksikalitasnya, terutama di dalam puisi yang saya, saya jadikan sebagai modelnya karena fenomena yang sama sebenarnya kelindan yang sama ada juga di dalam pengalaman-pengalaman fiksi eh, dalam cerpen, novel, juga drama. Nah, kita lihat eh, penjelasan berikutnya dari masih dari Sebiok bahwa manifestasi ikonisitas itu dapat dilihat dalam seluruh spesies. Jadi, eh, ya mungkin mungkin eh, kalau kita teliti dengan lebih mendalam warna daun misalnya hijau itu merupakan peniruan dari warna hijau yang diserapnya begitu. Kelakuan hewan mungkin juga merupakan reproduksi dari dari apa gejala-gejala alam yang ditiru oleh hewan tersebut ya. Seperti hanya bunglon misalnya gerak-gerik ular, gerak-gerik cacing barangkali itu bagian dari reproduksi yang memproduksi ulang. Gejala-gejala alamiah di sekitar mereka. Uh, Oke, okay. jadi itu juga menurut Sebiok dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar dan dan masing-masing merupakan bagian dari kapasitas semiosis dasar di sebagian besar bentuk-bentuk kehidupan. Artinya, anda bisa menambahkan daftar kata lagi, daftar contoh, maksud saya. Yang merupakan peristiwa ikonis ya, Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda menyalakan lampu sen mau belok kiri Lampu sen itu hubungan kemiripannya bukan Tidak seperti kemiripan foto saya dan saya Foto benda dan benda itu Tapi bahwa orang berbelok ke kiri itu biasanya sen-nya adalah ke kiri Dan mau ke kanan sennya ke kanan <tuh> Jadi eh, mereka yang mengendarai motor biasanya disalahkan adalah emak-emak Uh, yang mau belok ke kiri tapi sennya ke kanan misalnya, belok ke kanan tapi sennya ke kiri itu adalah menyalahi unsur ikonisitas karena gerakan sennya tidak sama dengan belokannya. Kita teruskan dengan uh, indeks ya, masih dari sumber yang sama dari Thomas Aseb ya. Indeks itu biasanya di beberapa sumber kita lihat dijelaskan sebagai uh, hubungan sebab akibat antara tanda dan acuannya. Karena biasa yang dicontohkan misalnya asap itu merupakan sebab dari adanya api begitu. Jadi jadi hubungannya disebut hubungan sebab akibat. Namun saya bingung saya kira tidak menjelaskan sebab akibat. Ia e, menjelaskan bahwa indeks itu tanda yang mengacu pada sesuatu atau seseorang. Dalam hal keberadaan dalam ruang dan waktu tertentu atau dalam kaitannya dengan sesuatu atau orang lain ya. Jadi asap itu bukan disebabkan api tetapi asap itu menunjukkan di mana api berada Asap adalah penunjuk api Sama halnya dalam kasus batuk menurut dia, tentu batuk tidak pernah mirip dengan pileknya uh, influenza misalnya itu kan nama virus ya dan batuk tidak pernah menyerupai influenza tapi batuk menjadi penunjuk bagi adanya pilak bagi adanya influenza bagi adanya flu begitu. Para dokter biasanya mendeteksi pasien-pasiennya dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang Bapak Ibu rasakan apa yang dirasakan demam demamnya di mana batuk tidak nah, misalnya ketika ia batuk nah batuk itu menjadi indeks bagi penunjuk bagi Gejala tertentu yang dokter tahu itu adalah flu, itu adalah pilek, dan seterusnya. Nah, tanda-tanda yang sifatnya indeksi kali ya, itu tidak sama dengan yang dirujuknya. Tadi sudah saya terangkan. Ya. Bahwa asap tidak pernah menyerupai apinya. Batuk tidak pernah menyerupai penyakitnya. Ketukan pintu mungkin ya bisa ditambahkan tidak pernah menyerupai wajah tamunya. Ketukan pintu umumnya ya sama saja. Dan tidak pernah bisa menjelaskan wajah orangnya. Di balik pintunya itu. Oke. Okay. Sebiok menjelaskan bahwa manifestasi paling khas dari indeks indeksikalitas itu adalah jari telunjuk yang menunjuk. Ketika Anda menunjuk sesuatu. Ya, dia bilang kan setiap manusia itu secara narliah katanya di dunia ini. Biasanya... Menunjuk sesuatu orang atau peristiwa di dunia dengan telunjuknya. Kalau, kalau punya telunjuk, kalau tidak punya dengan hidungnya, misalnya. Gitu, nah, berarti uh, telunjuk itu merupakan pengarah yang menunjukkan pada tanda yang dimaksud. Oke, jadi asap itu seperti telunjuk yang menunjukkan di situ ada api, apalagi ketukan pintu seperti adalah petunjuk bahwa di situ ada tamu. Batuk adalah petunjuk bahwa di situ ada orang pilek. Gitu. Oke, okay. nah kita mulai terapkan kepada sebuah puisi, beberapa puisi maksud saya yang uh, menurut saya merupakan sebuah gejala kelindan uh, ikonisitas dan sekaligus indeksikalitas. Keduanya tidak bercampuran, tetapi keduanya uh, berkelindang, gitu, rapat. <tuh> berbelitan dan kalau kita terbiasa terlatih memahami makna ikonisitas maksud saya fenomena ikonisitas, fenomena indeksikalitas kita tetap dapat memisahkan keduanya karena keduanya memang tidak bercampur ya misalnya dalam puisi Rustam Effendi yang kalau saya sudah mengenal puisi ini dari SMP mungkin ya saya lupa tapi eh, pokoknya puisi ini sudah saya kenal sejak lama bukan beta bijak berperi dan puisi ini adalah uh, puisi yang secara Zaid secara semangat zaman uh, dikuatkan oleh kemunculan puisi Jeetatengkeng kemudian puisi Sanusipane misalnya yang kurang lebih membicarakan tema yang sama jadi di zaman 20-an dan 30-an itu Indonesia mengenal para penyair yang merumuskan ulang kepenyairan merumuskan ulang puisi Uh, puisi seakan dibangun di atas fondasi baru gitu. Nah, dalam semangat yang sama ini berarti ada ada relasi indeksikalitas Di mana C.E. Uh, Tengkeng misalnya itu sebenarnya sedang menunjuk terhadap karya Rustam Ependi Sebenarnya Rustam Ependi juga sedang menunjuk terhadap karya sebelumnya yang ia sebut sebagai Sair sebagai ma'ir sebagai seloka lama yang ditolaknya itu jadi konvensi-konvensi lama kemudian disitegangi sebagaimana teori itu bahwa karya sastra adalah sebuah fenomena ketegangan antara inovasi dan Halo luput kemasalahan ya. ya ya gimana? ya Saya ulangi lagi bahwa puisi bukan bukan beta bijak berperi ini adalah puisi yang juga menunjuk terhadap puisi-puisi yang ditolak oleh Rustam Effendi sendiri. Tetapi eh, peristiwa indeks juga terjadi ketika kita mengingat puisi Rusam Effendi, eh, Jeta dan Sanusi Pane yang mendukung gerakan Rustam Effendi. Eh, entah kedua yang terakhir tadi Jeta Tengkeng dan Sanusi Pane itu menunjuk terhadap perusahaan FND atau pada dasarnya mereka ada dalam sebuah Zeitgeist dalam sebuah semangat zaman yang sama yang meminta mereka di zaman itu untuk menemukan estetika baru sehingga ada semangat zaman yang sama ada estetika yang sama ada uh, ada tema yang sama yang mereka gagas gitu karena yang muncul pada bukan beta bijak berperi ini kemudian berkelindan juga dengan aspek ikonisitasnya ya kalau tadi aspek indeksikalitasnya Aspek ikoniknya juga secara kebetulan Ada kemiripan-kemiripan Kita lihat ya dalam puisi ini Bukan beta bijak berperi Pandai mengunggu bahmadahan syair Bukan beta budak negeri Mesti menurut undangan mahir Jadi ini adalah sebuah penjelasan Bahwa bahwa menjadi seorang Putra negeri yang terbaik itu Tidak harus menurut pada undangan mahir gitu. Karena Karena bahkan e, si aku lirik ini saya lirik di sini bahkan memungkiri berarti menolak ya apa yang dipungkirinya untaian rangkaian selokalama. kemudian bahkan dengan tegas ia katakan beta buang beta singkiri kalau sekarang aku buang aku, aku singkirkan begitu ya mengapa karena laguku atau pembuatan puisi ini hanya menurut sukma sukmaku bukan karena aturan-aturan dalam selokalama lama atau Sa'ir atau ma'ir ini ya, gitu. Nah, e, bagaimanapun susahnya, susah sungguh saya sampaikan. Degup-degupan di dalam kalbu, bagaimanapun meskipun susah mengerjakannya, lambat laun lagu dengungan itu matnya digamat rasayan waktu. Jadi nada-nadanya tetap e, digamat disusun begitu ya, rasayan waktu mungkin dengan tahapan-tahapan yang menyulitkan rasayan di sini ya. Tapi inilah sebuah perjuangan untuk mendirikan uh, keakuan para penyair di masa sebelum Hairil Anwar. Ya, ini tahun 1925, masih sangat jauh ke Hairil Anwar. Sering saya susah sesaat, yang menekankan lagi bahwa memang susah sekali uh, untuk melepaskan diri dari seloka lama, sebab madahan tidak nak datang, sering saya sulit menek menekat. Jadi, untuk berbuat nekat juga sulit, gitu. sebab terkurung lukisan mamang, ini lukisan yang lukisan mamang berarti artinya kira-kira ada suasana yang uh, membuat mereka terpenjara gitu menyakitkan, uh, sulit gitu Ditekankan lagi, bukan beta bijak berlagu dapat melemah bingkai yang pantun, maksudnya dapat melemahkan bingkai yang pantun, kan pantun itu seperti sebuah bingkai yang kaku orang kalau mau membuat pantun mesti menurut pada aturan pantun bukan beta berbuat baru hanya mendengar bisikan alun jadi eh, eh, ada satu permohonan maaf itu ya dari ustadz effendi bahwa ia ya, ini bukan soal kebaruan dan bukan atas nama kebaruan tetapi aku harus membuat puisi yang semacam ini karena aku mendengar sebuah bisikan gitu, bisikan alun bisikan lembut mungkin maksudnya di di dalam Sukma, saya kira gitu Nah, tema ini Kalau kita kembali pada ikonisitas Kita dapat melihat perjumpaannya dengan puisi yang kurang lebih zamannya dekat, tadi kan tahun 1925 Kita akan melihat pada beberapa tahun kemudian enam tahun kemudian, eh berapa 9 tahun kemudian, ya tahun 30-an uh, Jeeta Tengkeng uh, Ini menulis puisi Sukma Pujangga Secara kebetulan, kata sukma di sini juga muncul sebagaimana ada digunakan di dalam puisi, bukan beta, bukan beta bijak berperitusam tadi. Ya. Bahkan di sini kata sukma uh, disebut dua kali. Oh, lepaskan daku dari kurungan. Tadi kan yang sebut kurungan di dalam puisi Rustam adalah selokalama. Biarkan daku terbang melayang. Melampaui gunung nyebrang haruan, mencari cinta kasih dan sayang. Aku tak ingin dipagari rupa. Nah, ini adalah aturan selokalama lama kira-kira tadi. kusuka terbang tinggi di atas meninjau hidup aneka puspa dalam alam yang tak terbatas. Tak mau diikat erat-erat, tak mau. Kusuka merdeka mengabdi seni, kuturuti hanya semacam syarat. Yakni syarat gerak sukma seni. Ya, jadi kalau di sini sukma itu adalah sukma aku gitu ya. Sukma itu energi bagi saya lirik Aku lirik, sedangkan di sini yang disebut dengan sukma ditekankan ditekankan sebagai semacam syarat syarat gerak sukma seni. Kusuka hidup gerakan sukma yang berpancaran dalam mata terus menjelma ke indah kata, ya kata. Jadi indah itu adalah sebuah uh, konsekuensi yang didapatkan dari kemampuan untuk uh, melepas diri dari pagar rupa, gitu ya, melepas diri dari kurungan dan itu sama dengan semangatnya dengan yang diangkat di dalam bukan beta bijak berperi tadi. <tuh> yani yang tersebut ada kelindan ikonisitas dan juga indeksikalitas karena puisi tahun 34 ini seakan-akan menunjuk ya, menunjuk membenarkan pada pandangan Rustam Effendi. E, beberapa tahun sebelum puisi Jeta Tengking sebenarnya kita juga mengenal puisi Sanusi Pane, misalnya tahun 1931 yang berjudul sajak. Jadi ada sajak berjudul sajak ya. Karena mengapa dia dijuduli sajak karena Sanusi Pane juga sedang menjelaskan apa itu sajak. Itu ini menandakan ada semangat yang sama dari tahun 20-an sampai 30-an ini Sanusi Pane mengangkat tema yang juga menunjuk terhadap sampai Pendi Ah, dan juga menunjuk apa yang ditunjuk oleh sampai Pendi, atau menunjuk apa yang dibicarakan oleh Kemudian dibicarakan oleh Jeeta Tengking -Teng. Dia bilang, oh bukannya dalam kata Yang rancak, kata yang pelik Kebagusan sajak, jadi sajak itu Bukan dalam kata yang rancak ya. Yang apa ya, tertata demikian Rupa rapih Kata yang pelik kebagusan sajak Jadi kan banyak sekali mungkin di saat itu Sebagaimana zaman sekarang Sajak-sajak yang dibuat sedemikian Rumit, pelik gitu ya untuk berorientasi pada unsur bagus gitu ya, kebagusan di sini agak iron sindiran. Oh pujangga buang segala kata. Jadi yang kan cuma mempermainkan mata. Yang demikian itu menurut versi Pane itu cuma permainan kata-kata dan tidak penting. Lagi pula semua itu hanya akan dibaca selintas lalu dia bilang ya, selintas lalu. Karena apa? Karena yang demikian itu tak keluar dari sukmamu. Ya ini kembali sukma ini berkaitan secara ikonik dan juga indeksikalitas terhadap puisi J.E.T.A. Tengkeng dan ya kemudian atau puisi Rusam Effendi sebelumnya. Nah ini yang saya sebut bahwa uh, semiotika membantu kita untuk melihat uh, uh, unsur yang kemudian mungkin bisa disebut intertekstualitas itu di dalam karya sastra, uh, tapi dalam teori semiotik tentu maknanya bukan intertekstual menurut saya ini adalah sebuah gejala ikonisitas dan juga gejala indeksikalitas. ini uh, ya boleh jadi di dalam sebuah lintas zaman kalau kita teruskan. Kalau tadi kan kalau kita melihat Rusam Epini dan Jeta Tangking Sanusi Pane ini kan ada dalam satu zaman semangat yang sama. Tapi bagaimana pertanyaannya mungkin Anda bertanya dengan uh, yang melintasi zaman, katakanlah ya jangan tanggung-tanggung kita bisa melihat misalnya karya e, penyair hari ini misalnya ya, saya <tuh> punya puisi, kumpulan puisi karya R Abdul Aziz, saya tidak tahu R nya itu apa kepanjangannya ya penyair yang kelahiran tahun 1993, ya ini penyair yang e, hidup dengan kepenyairan di zaman yang sama dengan anda semua, zaman kita sekarang dan dalam puisi tahun 2021, ia punya karya yang berjudul Mereka. Ya. Anda bisa cari bukunya, eh, puisinya di dalam buku halaman ganjil. Saya tidak kutipkan di dalam PPT, eh, nanti Anda cari sendiri. Mungkin bisa membeli juga bukunya. Saya bacakan, Mereka tetap hidup di kehidupanmu. Saya ulangi, Mereka tetap hidup di kehidupanmu. Nah ini <coughs> cukup sampai di situ dulu bahwa puisi disadari atau tidak oleh penyairnya sendiri dan dalam kaitannya dengan pengalaman membaca bagi saya tidak penting mempersoalkan sadar atau tidak karena kalau saya sendiri memanfaatkan bacaan untuk kepentingan apa yang sedang kita bicarakan, wacana apa yang sedang kita bicarakan nah dalam konteks kelindahan, ikonisitas, dan indeksikalitas menurut saya bahkan baris puisi yang Mungkin saja R. Abdul Aziz tidak memaksudkan menunjuk terhadap Rustam EPN di Jateng dan Sanusi Pane, tapi kalimat tadi seakan-akan mengatakan begini bahwa apapun yang kalian omongkan, apapun yang kalian perjuangkan melalui sajak-sajak baru kalian, sebenarnya kalian masih masih mereka-mereka gitu, karena mereka tetap hidup di kehidupannya, ya. Kalimatnya kan begitu. Saya tuliskan sini ya. Supaya Anda <coughs> nanti cari sendiri ya. Hidupnya mereka. E, ada bunyi. Mereka hidup. Mereka hidup. Mereka tetap hidup di kehidupanmu. Mereka tetap hidup. saya beri garis miring karena baris baru. Hidup di kehidupanmu. Ya. Nah. Ini. E, R. Abdul, Aziz ya. Ini uh, dalam buku halaman ganjil dalam di halaman kedua. Ini ini uh, dalam wacana yang sedang kita bicarakan kemudian bagi saya uh, ini menunjuk terhadap apa yang sedari tadi kita bicarakan bahwa apapun yang diperjuangkan oleh Sam Ependi, JeTA Tanking, Sanusi Paning sebenarnya sebenarnya tidak mungkin bisa benar-benar Membuang jauh masa lalu, sastra sebelum mereka. Jadi, kalimat mereka tetap hidup di kehidupanmu. Ini saya lepaskan konteksnya dari puisi Abdul Aziz. Ya, karena saya tidak tahu. Karena toh begini, makna puisi tentu bahkan penyairnya sendiri tidak tahu. Ya, kadang-kadang kan, kadang-kadang penyair itu menangkap isyarat, menangkap gejala tertentu, lalu dia menggambarkannya begitu. Tapi di tangan pembaca yang kreatif. Uh, pembaca yang berwawasan Pembaca yang punya pengalaman bacaan lain Sebuah kalimat bisa punya Makna yang luar biasa Apalagi puisi dalam arti yang seutuhnya uh, Dan kita bisa melakukan penjalinan terhadap Apa yang ditunjuk oleh puisi ini Kalau kita tarik ke dalam wacana yang sedang kita bicarakan baris Dua baris kalimat ini Dua baris puisi ini uh, Bermakna sekali ketika uh, Kita menyadari bahwa memang bagaimanapun kita berjuang terhadap uh, konvensi yang ditolak sebenarnya mereka tetap hidup di kehidupanmu gitu ya mu di sini tentu boleh jadi uh, kehidupan kehidupan uh, siapa saja juga mungkin Er Abdul Aziz sendiri karena ia seorang penyair ia mungkin ingin menolak katakanlah untuk zaman dia katakanlah menolak uh, acap jam jam nur menolak dia berusaha berlari dari puisinya uh, Soni Farid Maulana, misalnya, puisinya apa, Mana, atau posisi apa yang lebih hidup di zaman sekarang? Itu bagaimanapun menolak, ternyata mereka tetap hidup di kehidupanmu. Begitu ya. Nah, kalimat yang dua baris berikutnya adalah: bunyi dalam persembunyian yang kau dengar sendiri. Itu menurut saya masih berkaitan juga, bunyi dalam persembunyian yang kau dengar sendiri. Jadi, disembunyikan bagaimanapun, kurang lebih masa lalu itu tetap ia berbunyi uh, dan dan bisa tetap didengar oleh si kamu itu gitu jadi ya mungkin kalau kita lihat juga puisi Rusam Ependi tadi kita balik ke belakang sebentar ini sebenarnya bagaimanapun ia menolak aturan-aturan uh, lama sebenarnya kita masih melihat di sini ada gambar uh, apa namanya ada gambar Rima misalnya ada alunan rima yang masih berdekatan dengan rima di zamannya sendiri Misalnya perperisa ir negeri mair Ini kan i ir ir, ir, ir ya Pungkiri lama, mungkiri sukma Jadi ma ketemu sukma Lama, sukma ketemu Jadi mungkin itu yang, di, yang Kalau kita membangun wacananya Kita dapat melihat bahwa Pada Abdul Ajis kita bisa memanfaatkan itu Nah, eh, demikian yang bisa saya sampaikan Tentu Uh, begitu banyak puisi sekarang yang bermunculan, misalnya ada karya Julkiplisong yang uh, bagaimanapun saya membaca karyanya yang berjudul dalam buku Saripati Hidup dan Mati, saya merasa disegarkan lagi dalam hal pengalaman membaca puisi-puisi Rendra di masa lalu uh, dan juga puisi-puisi para pejalan, para penyair pejalan Indonesia, ada penyair-penyair yang sering menggambarkan perjalanannya dan Uh, dan puisi Juki Pisong yang itu menjadi salah satu indeks yang menunjuk lagi terhadap puisi-puisi dalam tradisi tersebut begitu. Jadi uh, kalau saya termasuk orang yang tidak setuju ada yang sebut dengan uh, Ian misalnya Afrijalian, apa Rendraian, Arifinan kalau dalam drama, ada lagi sih uh, Hairil Anwarian misalnya gitu, ya. bahwa puisi itu uh, bahwa penyair kemudian adalah penyair yang mengikuti penyair sebelumnya. Menurut saya cara pandang begitu tidak terlalu bagus karena muatannya terlalu negatif yang menurut saya kita lebih baik menjelaskan bahwa kepenyairan itu merupakan sebuah tradisi yang punya indeksikalitas punya semangat menunjuk saja dan juga dan berkelindan dengan semangat ikonisitas dalam semangat mungkin di dalam di dalam kata atau metafor tertentu meskipun metafornya dan kata-kata itu agak berbeda boleh jadi secara makna itu ada sama dalam pertalian wacana <tuh> Contoh lain, misalnya saya membaca puisi baru juga, terbitan apa buruan, kalau tidak salah. ya Ini puisi-puisi yang saya suka, karya Fajar M. Fitrah, judulnya Pangkur, bukunya. Saya suka karena puisi ini tidak mudah dipahami. Saya, saya sangat senang ketika membaca puisi, puisi itu tidak segera didapatkan amanatnya dan saya betah membaca puisinya. Nah, puisi ini. Nah, puisi-puisi macam ini juga ada. Bisa ditunjuk terhadap puisi-puisi uh, yang punya selera semacam itu misalnya saya pernah membaca karya Radar Pancadana katakanlah ajar Jam Jam Nur Saya kira Acer Jam, -Jam Nur sangat jelas siapa lagi misalnya uh, Ya <tuh> Saya lupa ya tapi ada beberapa penyair yang juga kalau dibaca itu tidak segera jelas membicarakan apa tapi enak saja dibacanya. bahkan saya membaca puisi fajar empritrah itu teringat dengan tradisi perpuisian ramadhan kha yang menurut saya mungkin karena ada ikatan alam ya ada ada alam yang ditunjuk oleh mereka berdua ada alam priangan ada alam pegunungan sungai sawah gitu segar sekali bahwa di zaman macam sekarang di tangan anak-anak muda semacam fajar empritrah alam semacam itu kemudian dihadirkan lagi atau ditunjuk lagi Diindeksikalisasi lagi gitulah Entah ya, mudah-mudahan istilah saya benar Demikian juga dalam puisi-puisi e, karya Barzan e, Kalau tidak salah Dia orang Bogor, kelahiran 94 Jadi umurnya sangat dekat dengan Er Abdul Ajis tadi Puisi-puisinya juga e, sangat keren ya Karena karena menjadi pembeda dari puisi-puisi sejamannya Tapi juga menunjuk pada puisi-puisi yang juga di jamannya dia atau zaman sebelumnya ada yang mengangkat isu yang sama, ya. uh, misalnya dia membicarakan kota yang dengan penuh dengan nada yang ironis. Ya, itu kan muncul di dalam berbagai macam puisi Indonesia. Dengan demikian, kita saling menunjuk. Puisi itu menunjuk pada uh, sumber yang sama, misalnya kutu-kutu Jakarta. Jakarta adalah rambut-rambut waktu, kita adalah ribuan kutu-kutu, tak pernah habis. Bertelur dan berkeluarga, dan seterusnya Anda bisa baca dalam kumpulan Ibu Kota Air Mata uh, Menarik juga misalnya ada seorang penyair baru juga, ya uh, muda maksud saya Kelahiran 94 Rifqi Sarani Fahri Dia orang Ciamis, kalau tidak salah uh, lulusan Universitas Pajajaran Mengarang buku Acheiron, saya tidak tahu membacanya Acheiron atau Acheiron Nah, puisi-puisi yang diangkatnya eh, ini juga sama, menunjuk tema-tema yang juga pernah dibahas. gitu ya, Jadi kita tidak bisa melihat intertekstualitas saja, tetapi di sini ada kelindahan antara indeksikalitas sekaligus ikonisitas. Misalnya dalam sebuah puisinya yang ditulis tahun 2019, Tuhan sisakan satu neraka untuk puisi-puisi ya Kemudian ada judulnya Postulat tahun 2019 dan 2020. Tuhan tak mengalami apa-apa, Tuhan tak pernah belajar. Ini menarik sekali, ya, bahwa bahwa anak muda gitu, semacam Rifki Syarani, juga punya, punya pengalaman dan mungkin juga pernah belajar membaca isu-isu yang biasa digarap dalam perpuisian Indonesia. Ya, ini puisi-puisi yang sifatnya sofistik, ya, sekaligus juga mengandung apa namanya, candai mengandung. Kejenakaan Ya uh, demikian yang bisa saya sampaikan uh, Saya harus menyudahinya Karena Suara saya akan Tersalip oleh suara azan ya. Alhamdulillah sudah asal Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh